Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue teguh. Hari ini gue pengen berburu ular tanah di perkebunan yang beberapa pekan lalu gue dapet di sini. Semoga kita bisa dapat ular tanah lagi. Kemungkinan di sini masih banyak ular tanah, ular tanah yang berkeliaran dan petani pun masih sering banget ngelihat dan dapat juga teman-teman. Semoga aja kita dapat. Yuk langsung aja kita telusurin dalamnya kayak gimana. Yuk, berangkat. Uh, biasanya ular, ular tanah ini teman-teman, dia tuh bersembunyi di bawah daun-daunan kering dia tuh hampir menyerupai uh, daun-daunan kering teman-teman atau tanah. Jadi dia uh, lebih dihati-hati karena uh, dia biasa-biasa dibilang ranjau darat teman-teman. Uh, tetap hati-hati, Bismillah semoga nggak terjadi apa yang tidak diinginkan teman-teman. Kata -teman. gue belum dapat sampai saat ini. Uh, setiap lubang setiap sudut tadi uh, pokoknya daun-daun kering udah dicek uh, tapi belum dapat teman-teman. Sangat sulit banget. Uh, cuaca juga udah mulai mendung. Semoga enggak turun hujan dan kita dapat hasil teman-teman. Yuk bantuinnya terus kita cari. Nah, ini di sekelilingannya uh, banyak pohon pandan teman-teman. Di sini uh, banyak pohon pandan pohon pepaya dan pohon pisang. Yuk kita coba. Lumayan lelah juga. Uh, kita belum dapat. Terus. Bismillah. Kita cek setiap pohon yang yang gede-gede. Siapa tahu dia bersembunyi. Ternyata ada ular tanah. Uh, dia lagi ganti kulit, teman-teman. Untung aja nggak itu kamera bisa lihat apa jelas ini ada ular tanah posisi lagi ganti kulit Wow, wow, wow. ini ularnya teman-teman tuh dan kulitnya masih baru, baru-baru banget uh, kita harus hati-hati uh, kamera lebih depan, depan lagi biar lebih jelas Wow, gede banget, gila Ini rancau darah teman-teman Luar biasa, dia lagi ganti kulit uh, Ini berbisa tinggi mematikan ini Ini bisa mematikan dan Risiko terendah bisa diamputasi Oke okay, teman-teman, uh, langsung aja Ularnya kita evakuasi dari takut membahayakan petani, soalnya nggak lupa sedia uh, karung. Nah, ini uh, kita sangat hati-hati harus wajib. Jangan dianjurkan untuk pre-handle. Hati-hati, teman-teman. Kita cari tempat yang lebih luas biar uh, evakuasi aja langsung. Uh, dia posisi menyerang nih. Dia bahaya banget sebenarnya bisa melompat. jaga jarak tetap oke tetap hati-hati langsung kita ikat aja Alhamdulillah kita mendapatkan satu ekor ular tanah teman-teman ini indukan teman-teman rumah -teman. uh, tadi kulitnya udah masuk mungkin ya langsung aja kita evakuasi kemungkinan kita bisa rilis juga ke tempat atau kita pelihara teman teman untuk edukasi kepada warga inilah jenis ular tanah teman teman oke okay. oke okay, teman teman mungkin uh, saya akhiri berburu ular tanah alhamdulillah saya mendapat satu ular tanah yang lumayan jumbo sekali teman teman karena cuaca hujan tidak bersahabat kita akhir sampai sini teman-teman terima kasih yang udah nonton video kali ini teman-teman tolong dibantu dan dukung dengan cara subscribe dan like ya teman-teman terima kasih sampai berjumpa di video selanjutnya